perhatikan ada sebuah unggahan spesial banget nih postingan foto papa bilar ketika di waktu kecil dan foto Babang El nih wah wow, Masya Allah banget yabaga itulah di dibelah dua pastinya mirip banget Abang El dengan papanya ini Masya Allah hidungnya matanya wah wow, Masya Allah banget ya mirip banget sama papa bilar Masya Allah luar biasa mudah-mudahan selalu sehat dan selalu membanggakan kedua orang tua untuk Abang El Amin di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan banyak punya respon yang sangat luar biasa dari para sahabat Leslar kita lihat dari akun Yuniar Dewi Sahara underscore mengatakan di kolom komentar, Masya Allah, mirip banget di sini. Bibir Abang El malah mirip. Oh, sas katanya tuh, masya Allah banget. Katanya bibirnya mirip banget sama Papa Bilar. Katanya tuh ya, ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Ari Anskoryanti 294 mengatakan jangan dong ntar pecah katanya tuh itu kan peribahasa doang ya <laughs> Ada aja kelakuan yang membuat kita ketau bahagia Allah. Mudah-mudahan Abang El menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas Setahun henti-hentinya pastinya pengemin akan mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita selanjutnya ada sebuah unggah spesial juga nih dari anggun tarian skala lawford ini mengunggah sebuah momen spesial dari anda tadi pagi persahabat ya di antv yang melihat pastinya kalian ketawa bahagia banget nih melihat kebersamaan rans dan leslar saat berkolaborasi di sesuatu kebahagiaan dan kita lihat persahabat ya arafis romantis dengan Nagita Slavina wow, Hingga Leslar pun tentunya bersahabat ya Tentunya ingin mengikuti jejak Rafi Ahmad ya Masya Allah apabila sama Papa Rafi saling menggendong anak tercintanya Inilah kebersamaan Rans dan Leslar Yang selalu membuat kita bahagia Banyak sekali tanggapan juga yang diberikan di postingan ini Yang dari akun Afriani Haidir kalau Rans sama Leslar, udah deh bawaannya ngebodor terus Mereka udah kayak kakak adek beneran Masya Allah banget persahabat, ya. Kalian pasti harus bangga dong Melihat kebersamaan mereka ini Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan selatu rahminya tetap terjaga dengan baik Dan kegabar berikutnya persahabat Kita lihat di sini ada sebuah info penting untuk kita semua Karena dikabarkan kakak Bilar bakal hadir di acara Meet and Greet di Raja si Kemang persahabat ya wow, bakal ada sesuatu kejutan bahagia dan vitamin yang kita dapatkan di siang hari ini persahabat yang mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan dari dalam kesenangan kita karena hari ini tanggal 23 Januari 2022 Papa Bilar akan meet and greet bersama Raja si Kemang, wow, yang dekat lokasinya Tentu pasti kalian ingin sekali kan melihat Papa Bilar Yuk sama-sama kita ramaikan Mudah-mudahan ada live Instagram juga persahabat ya Yuk sama-sama kita kompak Selalu untuk mendukung yang terbaik Idalah kesenangan kita Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ini ada momen spesial nih Kebersamaan dengan Afdal Persahabat ya Papa Bilar Dan pastinya kita juga masih menunggu vlog Yang akan di-up di channel nya Bang Afdal Yusman Kita tunggu saja informasi dan kabar selanjutnya